Saya akan takhayul masih cukup berlalu di Indonesia. Hal itu ditujukan dari lekatnya cerita hantu dengan kehidupan manusia. Sebagai contoh, tuyul kerap kali disalahkan ketika terjadi kehilangan uang misterius. Tapi seiring berjalannya waktu, bagi riset yang mengungkapkan bahwa tuyul hanyalah sebuah konsep takhayul yang dibuat oleh orang miskin yang iri terhadap orang kaya. Salah satu hantu paling populer yang menjadi misteri adalah kuntil anak. Kuntil anak biasanya digambarkan sebagai sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, dan sering tertawa nyaring dan menyeramkan. Penggambaran ini kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan tentang asal-usulnya hingga akhirnya antropolog Jerman bernama Timo Duil sukses mengungkapnya. Penelitian timur dahil, itu berjudul Kunci Anak, kos Narrative and Malay, Modernity in Pontianak Indonesia yang dipublikasikan Journal of the Humanities and Social Science of South East Asia pada 2020. Perlu diketahui, Kunci Anak tak hanya ada di Indonesia, mereka juga di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam yang menyebutkan Pontianak di negara-negara tersebut, kuntilanak atau Pontianak digambarkan sebagai mayat hidup yang mengancam manusia karena tidak dapat menemukan kedamaian setelah meninggal. Penamaan Pontianak di Malaysia sebagai kata ganti kuntilanak tidak terlepas dari kaitannya dengan asal-usul kota Pontianak. Kota Pontianak sendiri berasal dari kata Melayu, Ponti, yang berarti pohon tinggi. Asal kata ini berkaitan erat dengan kondisi alam di Delta Semeka Puas dan Landak yang jadi cikal bakal kota Pontianak Jadi, di wilayah tersebut banyak pepohonan tinggi yang banyak ditempati roh-roh. Namun, pandangan ini berubah ketika Sarip Abdul Rahim menggusur pepohonan ini, menjadikannya seperti kemungkinan yang jadi cikal bakal kota Pontianak. Menurut Timo, sejak penggusuran itu dilaksanakan, terjadilah perubahan sebutan terhadap roh tersebut menjadi Pontianak atau Kuntianak, yang merujuk pada penunggu pepohon yang tinggi. Ini juga yang membuat manusia mudah mengidentikan poin besar seperti poin sebagai tempat tinggal, setan. Agama monoteisme diperkenalkan bersama dengan patriarki. Mereka memperkenalkan konsep ketuhanan yang maskulin, menggeser kemudian menghancurkan kepercayaan lokal yang berhubungan dengan roh dan alam. Berubahnya pandangan roh menjadi hantu tersebut selaras dengan pengakatan perempuan sebagai hantu. Hal ini disebabkan karena perempuan memiliki pengalaman erat yang dekat dengan kematian. Sebut saja seperti kelahiran angka kematian yang tinggi pasca kelahiran membuat perempuan diasosiasikan sebagai hantu. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan. Meski begitu menggambarkan kutil anak sebagai perempuan yang menyeramkan sudah terlanjur karena sering dipopulerkan oleh film dan cerita misteri, dan ini susah diubah kembali. Halo, setuju juga dengan penelitian di atas? Berikan komentarmu. Terima kasih dan see you guys.